Lawan kita seterusnya Arven Lepas lawan mamal mak dia Cerita pasal area zero sikit Kita kena lawan Arven Sebab nak buktikan yang kita mampu pergi ke area zero Aku macam biasa Start dengan bawang Lawan gridon dia Break break critical hit Cantik Selesai satu Aku tak tukar bawang Lawan skull villain Sebab aku nak tidurkan dia pakai spore. Aku lupa lah ada nigras type Satu fire blast Bawang pun menjadi bawang goreng Yang ni salah aku Confirm Angin masuk lepas tu Brave Bird satu kali Settle Arver punya Gargan Knuckle, set up Stealth Rock Aku ambil peluang ni Dengan Steel Wing dua kali Batu Minecraft ni pun mati Angin masih lagi menjadi barisan harapan tim aku Aku Terra ke Water Nak throw off Cloister dia Dua Brave Bird Cloyster meninggal Toad Skrull dia masuk Aku nak Flame Thrower pakai putih Tapi damage dari Stealth Rock Dengan Power Weak memang pedih Satu Flame Thrower Dan aku terpaksa korbankan putih Time tu boleh pula hujan Damage Flame Thrower geli-geli je Giliran Ice Batu beraksi Tank Earth Power dengan jayanya Satu pusingan Beyblade Ice Toad Skrull pun mati Ace Pokemon Arven Siapa lagi kalau bukan Marble Steve Teradak Fight ni paling style Anjing gigit aku recover Anjing gigit aku air defense Secara perlahan-lahan Damage Marble Steve tak di effect dekat Ice Batu Bila dah ready Aku Beyblade Ice 3 kali Dan aku berjaya kalahkan Arven Dua Pokemon aku terkorban Satu sebab salah aku Satu lagi sebab aku terpaksa Arvan dan Penny settle Satu lagi rakan kita menanti